Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita mau ngajarin gimana caranya edit animasi sederhana. Nah ini ada animasi reload yang masih nggak nyambung ya. Boltnya di belakang tapi nariknya di depan. Contohnya seperti ini. Dia tangannya ke depan tapi sebenarnya kokangannya itu di belakang. Ini seperti yang kalian lihat, nah ini yang salah tanda ini, ini salah ya, soalnya ini kan karena bekas dari hack model ya, kalau hack model itu kan nggak ada editan animasinya gitu ya, jadi cuman nempelin senjata doang, nah kita ini ada solusi nih buat yang suka ngeditin senjata tapi Aduh, kok nggak ngepas ya? Kok nggak ngepas ya ini kayak magazine yang nggak ngepas, atau ya kayak yang sekarang kita lagi bahas nih, senjata MSBS ini? Kan kita gunain dari base animasinya AUG A3 ya, seperti di PB aslinya kan, memang pakai basicnya animus AUG A3 ya. Dan kalau di PB kan diedit lagi ya, jadi bautnya di belakang, nah. Yuk kita bedah gimana sih caranya editnya. Nah pertama-tama import dulu ya senjatanya ke Blender. Kalau bisa sama handsnya juga supaya biar kelihatan ya jelas sebelah mana salahnya. Kemudian kita import nih eh, animasi reloadnya nih. Untuk ngecek langsung. Nah kemudian tambahkan kamera ya nanti kita mau bikin apa sih tampilan fps nya klik kamera kemudian ini vokal nya kita terbakar ke-15 supaya mirip-mirip pb nah location-nya kita rubah juga y1 Z nya 0,5 sorry tipe 0,5 ya kemudian rotation X nya 90 Y nya 0 Z nya 180 derajat oke okay. kemudian nah kita pindah ke tab animation ya Nah itu ada tanda panah kita klik yang kamera nah seperti ini nah jadinya si kamera tadi yang kita buat itu sekarang ada ada tampilannya dia bisa, bisa tahu lokasi posisi itu seperti apa gitu ya oke ini bisa dibesarin tarik aja nah kemudian di, di bawah ini kan ada tabel animasinya kemudian kita taman action editor untuk nongolin reloadnya, ya. Seperti ini, kita kan sedang pakai mesin Nah, kemudian kita klik "gunakan pose mode", ya. Kemudian, jangan lupa aktifkan auto keyingnya supaya pergerakan yang kita edit langsung atau ke save gitu animasinya. Itu wajib, ya, supaya nggak hilang. misalkan kita geser ke sini itu nanti langsung ke save gitu tanpa kita rubah ulang. Oke. Okay. Nah, ini playbacknya kita gunakan frame dropping. Nah, kalau kecepatan FPS-nya bisa kita rubah. Kecepatannya di bagian sini. Nah, ini ada 24 FPS kita rubah aja custom bisa 15. Kalau meng... kecepatan aslinya cek di QC file-nya ya, ada FPS-nya berapa. Samain aja. Buat yang agak bingung untuk flow-nya bisa cek tutorial hack sebelumnya ya. Karena ada tutorial hack model. Ini masih bersam, menyambung. Oke, nah ini kita coba klik bones nya Kemudian geser-geser. Nah, ini kan yang bagian salahnya nih ya. harusnya di belakang. Ada di angka 27. Di frame 27 ya. Nah, kemudian kalau angka 27-nya dirubah. Terus hapus yang ke belakangnya, supaya nggak patah, supaya nggak tiba-tiba ke belakang tangannya. Contoh ini dari dua, dua, dua, dan enam ini kita hapus. klik kanan delete keyframe, oke. Okay. Nah. seperti itu. jadi tangannya pindah ke belakang secara natural ya. Cuman ini masih rotate-nya dia ke dalam kita harus geser lagi supaya nah supaya jadi kelihatan smooth ya pergerakannya nah ini juga ketika botnya udah ditarik ke belakang pun tangannya juga digeser ya supaya real gitu ya supaya sesuai dengan aslinya buat yang bingung sama navigasi blender bisa cek di video sebelumnya yang hack model karena di video ini hanya melanjutkan aja dasar-dasar navigasinya bisa cek di video sebelumnya nah ini juga di daerah-daerah bagian setelah ngokangnya ya karena dia masih menggunakan yang auk nah seperti itu jadi lebih natural aja kelihatannya kalian juga bisa edit edit sendiri bagian-bagian yang lain jika dirasa perlu kalau di sini kita cuma nyontohin loh gimana cara ngerubah animasinya kasarnya ngacak-ngacak gitu ya <laughs> oke ini udah ada perubahan kalau kita biasanya ngedit animasi nggak sekali dua kali karena kadang ada nggak cocok -gak cocok kita geser geser lagi jadi kalau bikin animasi nggak langsung jadi ya nah seperti itu nah ini pun juga kayaknya masih agak agak kurang ya ini kita bisa geser lagi Kayak kelihatan mbling gitu nah ini agak agak agak kedalam jadi nggak kelihatan karena itu kita delete dua lima, kita buat lagi dua tiga. Nah, bisa lebih natural aja. Nah, cakep dah. Udah deh, jadi senjata out jadi MSBS. Ini kita nggak perlu lagi bikin dari nol animasinya karena kita kalau ngikutin PBB kan sama animasinya, animasi dasarnya. Nah, kemudian kita ekspor ya pilih SMD dan targetnya engine-nya gold source ya karena kita kan CS16 kita pilih tari taro mana animasinya taruh di tempat decompile ya Nah ini pilih yang reload ya reload SMD Oke kita cari Oh kita ini backup dulu ya yang pertamanya ya supaya kelihatan di HLMV-nya nah ini kan yang originya nih reload orinya nih nah ini yang udah kita edit tadi nih nah, kita copy aja nih kita taruh ke yang list animes nggak paste aja place nah kalau udah kita buka qc filenya kita edit bagian animasinya nih yang reload kalau nah, yang reload biasanya sih udah bener ya karena kan kita udah timpa filenya Nah, untuk yang reload animation, kita tinggal hapus animation-nya aja jadi reload. Karena kita pakai file yang reload doang, nggak makin reload animation. Oke, okay. oke, okay, kalau udah tinggal compile aja, kita compile. Nah, kalau udah, kita tinggal lihat nih ya. versi terupdate-nya. Nah, oke, okay. cakep nggak tuh? Ini sesuai PB-nya ya, mirip ya. kalau sebelumnya kan versinya versi seperti AUG ya kalau oh, ini udah modif menggunakan animasi yang mirip sama MSBS gitu oke, okay. oh ya kan perbedaannya jelas kan okay. nah sekian uh, tutorial dari kita, jangan lupa subscribe dan like, oke okay.